Di Bangkirun, lomba mancing Bangkirun, tepatnya di kebun kopi RW 11, Kelurahan Pabuaran, Cibinong. Tiketnya jangan lupa. Iya, tiket berapa bang? Tiket 125. Tiket 125. Kopi Berapa lapak bang? 42 lapak. Ini ini biangnya nih. Ini biang. Yang topi hijau ini biangnya. Ya. Ini yang setengah yang punya kebun kopi ini. Hijau ini ini yang udah punya saya empangnya. Ini lapaknya guys. Ini peserta baru datang satu-satu. Ha! Ada, ada nggak ada umpan nih? Ini dia talent kita. Bang Bejo dengan asistennya Bang Tono. Bang Tono yang lagi mau ngaret umpan, buat umpan ini. Belinya juga ada nih, abang ini. Bang siapa bang? Namanya bang? Bang Pai. Bang Pai. lomba juga ya bang ya? Ya. Kemudian Seimbang bang ya. Ini juga ada nih di sebelahnya ini lagi nih, Bang Iyan. Bang Iyan ngapain Bang Iyan? Ya, anu nah, kalau Bang Yan sama ini nenek partnernya nih. Bang Herman. dia lagi bikin umpan orang itu kayak. Buat orang buat. Ya Bang Herman ya? Iya, iya. Iya, Pakai saos itu mantap, Bang. Ya, kembali lagi ke Bung oh, itu Tadi tadi dimasukin apa, Bang? Waduh, oh iya lupa saya. Hah? Pakai jitu merah, Bang. Mana? Coba lihat, Bang gitu merah. Oke. Okay. apa sama aja bahan-bahannya bang? Cip ini bang. Yaitu merah. itu biru biru sama ini bang. kita pakainya bang. telur penyu. Oke. Okay. Okay, bang. Oke okay, siap. aduk deh bang. aja noh yang hijau sedikit buat Terakhir pakai apa neng, tuh, Bang? Pencunai. Kita pakai Mama minta oh, itu, Neng. Coba merek kita cocok. Oh. Iya, iya, iya. <laughs> plastik, dikit. Kehabatan lagi? Ya, kita pakai secukupnya. Tuh. apak dikocok nah di sini yang membuat lomba om yang, yang harian nanti pada mendaftar guys persiapan persiapan juara tuh? tanya bentar, bentar. Umpan juara. Ah ini katanya umpan juaranya nih. Ketan katanya emang asli nanti lihat. Nah, asli aja. nih lihat nih ya. ini nih. Iya. Yakin. Umpan, umpan yakin. juara. Umpan juara nih. Yang nggak kebagian lapak nih pada mancing di yang harian sekilo tapi ada ikan induknya guys. Jadi kalau angkat indang ikan induknya ada ada bonusnya. pengocokan 27 terus nah, pengocokan 25 25 hajir nah, ya nah, 37 37 kritir tak pengambilan ikan guys. pengambilan ikan. Pengambilan ikan buat Total ikan yang turun berapa, Bang? 80 kilo. 80 kilo, guys. Plus babon, 20 kilo. Plus babon 20 kilo, ikan ramai 60 kilo, guys biasa, mantap ini dibangkirin guys, recommended menit sudah sudah dicoba ya sudah dicoba <tuk> bangun lagi, <berdiri> ya, bang Jojo mulai lempar, masya Allah tuh bang Jojo dari ya, atas. mancing mania lancing mania jp jp Oh, Mike. ya mau ini jebol Kumpul kerebanet kayak. Kumpul lubang bejok pakai yang super. Jangan hujan, sekarang jangan hujan, abis saya masih sempat, <laughs> sempat saya jual 30 juta induknya turun guys, lama <laughs> babon, babon. babon. babon. Oh kano, ah. nah, dia, Halo, Joe, babon Induk panas Jo. Mak. Iya, tahan dulu aja. Lama dinginan dia mengerut. Menjo dapat labon. Oke, okay, siap. ya Di mulut itu ya. Mulut, bukan di hidung ya. Mantap penunjuk. 8 ya? Apa itu. Aroma awal. Oh, awal yang baik. Mana, Bang? Pelauk banci, banci. Bawa. Babon. Babon. Tama'an, on. ah, lagi Dua kosong kosong Dua kilo Dua, dua, Bang Sandri gimana, Bang Sandri? Ben -ben. ini pakai yang gede bang huh? pakai yang gede, ramai huh? gede nah, ya? okay. Hah? Bon yang kecil peng nariknya peng itu lainnya pada narik itu loh ah <tuk> itu malah bengong ya skor sementara satu nomor lapak brawang hmm. Skor sementara dari lapak 24 24? Iya beratnya 2 kilo 2 kilo nomor 2 bang? Yang keduanya dari lapak 22 22 berat? Berat 180 180 Yang ketiganya dari lapak 40 Yang ketiga lapak 40 ya, berat? Berat 1,70 1,70 ya. ya? Mantap dah Oke okay, guys inilah hadiah Hadiahnya Induk pertama, Induk pertama. Oh. Ini induk yang kedua plus SS nya, hmm. plus SS nya. Ini induk ketiga, induk ketiga. Ini total Ini wilayah, total wilayah A dan B. Antep di sini bang, dan segera dihitung. total sepuluh ekor sepuluh ekor lapak sebelas masih pegang lapak sebelas sepuluh ekor 8 ekor tadi lapak berapa bang? belas 17 17, 8 ekor 15. 15 29 15 ekor 29 12 Lampak 12 20, 12 ekor guys membejok lapar guys dan aku meja panitia, jadi oh. kalian di kamera di sini. Oh. Ya makan Induk dua dari lapak dua juara. Juara tiga, Bang Bujo Induk pertama dari lapak 24. silakan ambil amplop ya hadiahnya. Mantap. Bang Bejo, Ini induk 2. Lapak 24. 2. Sini dulu berjajar biar dipotong di kamera. Oh. foto. Bang Bojok. Yang so. nah. Oke. Okay. Inilah juara-juaranya guys di... Tempat Bangkirun, tempatnya berat sama-sama, mantap ya, Bang? Ya, mantap ya. Kan jangan ya. lupa tolong di-share subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video uh, selanjutnya dari kami, dari GP PC. Macam mana ya, terlebih layang dari wow.